Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syafiko dengan nim 200605110021. Di sini akan mempresentasikan mengenai praktikum 10 yaitu mengenai graf. Untuk uh, yang pertama yaitu implementasikan directed graph. Uh, untuk implementasi dari directed graph di sini kita dapat melakukan modifikasi pada listing program nomor 5 tugas pendahuluan sehingga merepresentasikan directed graph untuk directed graph sendiri bisa kita lihat pada gambar 10.8 itu edge nya memiliki arah, jadi misalnya vertex B itu mengarah ke vertex A, vertex A mengarah ke vertex C, vertex E mengarah ke vertex C dan seterusnya untuk implementasi pada programnya di sini sama mirip-mirip seperti pada tugas pendahuluan yaitu ada kelas vertex di sini ada variable label dan was visited kemudian ada konstruktor this label sama dengan label was visited sama dengan false kemudian dengan parameter label selanjutnya pada kelas graph di sini ada deklarasi dan inisialisasi variabel-variabel, kemudian ada tambahan yaitu private char, ada variabel sorted array dengan eh, tipe char, selanjutnya ada konstruktor graph di sini ada deklarasi eh, inisialisasi atau kita buat baru array-array dengan panjang max verts. ini ada array text list, edge mat, kemudian, invert Ini kita inisialisasi sama dengan nol, the stack, the queue. Selanjutnya di sini ada for loop, nested loop. Untuk uh, array dua multidimensi, di sini dua dimensi, kita beri nilai nol. Jadi kita beri default value-nya sama dengan nol. Kemudian kita tambahkan di sini uh, array baru yaitu sorted array bertipe char itu panjangnya sama dengan max vert Kemudian ada e, metode add vertex ini untuk menambahkan vertexnya atau titiknya, misalnya a, b dan lain-lain. Dengan parameter label. Kemudian ada add edge dengan parameter start dan end. Ini untuk menambah edge-nya di sini. Jadi perbedaan e, untuk directed dan undirected graph itu bisa kita lihat pada bisa kita lihat pada bisa kita lihat pada, kita lihat pada edge nya untuk directed graph sendiri itu kita cuma inisialisasikan satu array dengan parameter start dan end sama dengan satu, sedangkan untuk add edge yang pada undirected graph itu kita inisialisasikan start, end, dan end start. Jadi, kolom dan rownya, kolomnya start, rownya end, dan juga end start itu kita bisa lihat di sini pada gambar. Kalau directed graph itu eh, arahnya ada, jadi eh, arahnya start, dan n, B, start, nnya A sedangkan kalau undirected graph itu bisa B ke A bisa A ke B itu untuk perbedaannya selanjutnya ada metode display untuk menampilkan isi arraynya. kemudian itu saja untuk uh, directed graph pada class graph app ini kita panggil method add vertex dengan labelnya. Kemudian kita bu kita tambah add edge. Di sini kita buat uh, alurnya atau simpulnya atau jalurnya. Kemudian kita run. Ini hasilnya untuk implementasi directed graph. Jadi A ke C, B ke A, B ke E, D ke E. E ke C. Selanjutnya untuk nomor 2 connectivity pada directed graph. Pada directed graph ini kita bisa memodifikasi metode DFS sehingga menampilkan tabel koneksi atau connectivity tabel e, disitu di situ ada pada kelas graph pada metode DFS. Di sini ada for loop. Was visited? true kemudian kita display vertex dari rownya nya dan kita push ke stack. Kemudian ketika stack-nya st uh, stack ada isi maka di sini ada variabel v kita panggil method get edge unvis unvisited vertex. Kemudian kita lihat uh, isinya dengan method peek. Kemudian kita panggil method reset flags. Kemudian ada method display vertex ini display yang tadi kita uh, metode yang tadi kita gunakan di sini yaitu get edge unvisited vertex dengan parameter v. dalamnya ada loop. Kemudian ketika array ini dengan para, dengan uh, indeks v dan i itu sama dengan 1 dan vertex i was visited sama dengan false, jadi belum dikunjungi, maka return i. Kemudian determin satu. Ini metode search flexing tadi juga digunakan pada metode DFS. Jadi uh, di sini ada for loop. Vertex vertex list itu belum dikunjungi. Sekarang kita run. Di sini kita panggil metode DFS kemudian kita run. Jadi hasilnya di sini dia, dia membuat tabel yang menunjukkan uh, koneksi dari setiap vertexnya B, A, B, E D, E, E, C jadi A itu dia mengarah ke C jadi ada konektivitas ke C kemudian B ke A A ke C C ke E kemudian C D ke E, E ke C dan E ke C. Selanjutnya nomor 3 yaitu topological sorting dengan directed graph. Untuk topologi topological sorting itu e, berdasarkan gambar 10.10 10 ini, jadi sebelum mengambil skripsi maka mahasiswa perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut. Jika penyusunannya sudah seperti kondisi tersebut maka suatu graph dikatakan topologically sorted. Jadi urutannya yaitu yang ini B A E D G C F H. Nah uh, untuk programnya di sini sudah ada sudah saya coba di sini ada metode topo Ada metode topo di sini untuk topoli, topologically sorted kemudian ada no suksesor, jadi kita mengecek uh, successor nya dan di light vertex move row up move call left kemudian pada graph app nya Di sini kita coba, di sini saya sesuaikan dengan gambar 10.10 .10, mata kuliah prasyarat. Kita coba run, hasilnya itu a ke d, a ke e, b ke e, c ke f. D ke G E ke G F ke H G ke H Top topologically sorted ordernya B A E D G C F H ya seperti itu kurang lebih yang dapat saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh